Banget. Kami lihat dulu kiri kanannya, Udah ada senyumnya belum? hari ini kita memasuki tahun baru di kalender Yahudi ya tahun baru wah itu seneng banget kayak kita kalau di Indonesia ini tanggal 1 Januari gitu ya tahun baru semuanya serba baru ya tema kita malam ini all things new kasih kasih karunia tujuhnya ada dua lima tujuh tujuh lima itu sabat ya angka tujuh juga artinya sempurna hari yang ketujuh Allah berhenti bekerja beristirahat ya uh, dobel sabat ya jadi kita harus banyak ada di dalam hadirat Tuhan bersama Tuhan ya jadi saya percaya malam hari ini Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, dia menjadikan kita manusia baru menjadikan kita ciptaan baru oleh anak darahnya darah Yesus yang menyucikan kita darah kita dan ya? Ya, sebelum kita terus memuji Tuhan saudara kita akan mendengarkan ee uh, suara sang takala ya ya mari pak adrianos akan meniup sofa ini tanda panggilan untuk umat pilihan alam <SILENCIO> umat pilihan